calon Honda HR-V listrik mulai dijual 2022 Honda memperkenalkan lini mobil listrik baru untuk pasar China Keren khusus mobil listrik tersebut diperkenalkan dengan nama e -N series yakni ens 1 dan E-NP1 yang bakal dilepas pada tahun 2022. Dikutip dalam situs global Honda e 1 dan E-NP1 akan dijual pada tahun 2022. Mobil tersebut akan diproduksi oleh Dongfeng Honda dan GAC Honda. Jika melihat tarikan garis secara umum, ENS1 dan ENP1 mirip dengan tampilan SUV-e, konsep yang diperkenalkan pada ajang Beijing International Automotive Exhibition 2020 lalu. Mobil konsep yang akan diproduksi massal Honda dengan sistem pengaman bantuan Honda Sensing. Dikutip dari Car News China, Jumat 15 Oktober tahun 2021, e, NS1 menggunakan platform yang sama dengan Honda HR-V terbaru yang datang dengan sistem hibrid. Namun untuk ENS1 akan mengusung murni listrik. Mobil ini diproduksi di China lewat perusahaan patungan Dongfeng Honda. Menariknya, Honda ENS1 merupakan nama sebuah sepeda motor. Sepeda motor performa Honda NS1 yang dibuat pada pertengahan dan akhir 1990-an. ada spesifikasi dari Honda e-ns1 tapi bocorannya Honda e-ns1 ditenagai oleh motor listrik tunggal yang bersumber secara lokal dari perusahaan bernama wi Automotive Electronics lewat motor listrik tersebut bisa menghasilkan output 182 tenaga kuda untuk model dasar atau 201 tenaga kuda untuk mobil spesifikasi teratas Motor akan dikawinkan dengan paket baterai lithium ternari. Sementara dalam situs resmi Honda disebutkan bahwa rentang jarak tempuh dengan baterai berkapasitas besar, bisa mencapai daya jelajah maksimum lebih dari 500 km. Tak hanya dua mobil di atas, Honda juga tengah menyiapkan tiga model lain yang saat ini masih berstatus konsep, yakni E, N Coupe Concept. E, NSUV Concept, dan E.NGT Concept Honda memiliki target untuk dapat memasarkan semua model E, N-series dalam 5 tahun mendatang Honda juga akan merencanakan ekspor global model E, N-series yang dikembangkan dan diproduksi di China. Untuk komponen baterainya, Honda akan mempercepat kolaborasi dengan mitra aliansi strategisnya, CATL.